Warga Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun, Debai, Kota Sungai Penuh masih resah dengan kemunculan harimau di perladangan. Sehingga membuat warga tidak berani untuk menggarap kebun mereka. Warga berharap agar pihak terkait bisa segera bertindak. Mengingat sudah lima hari para petani setempat tidak berani bekerja, bahkan pada siang hari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, terdengar harimau tersebut mengaum. Hal itu tentu saja makin membuat warga takut dan takut harimau akan masuk ke perkampungan. eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk to klik tombol subscribe dan like-nya ya seperti diketahui warga arena kayu embun diresahkan dengan kemunculan harimau di perladangan. harimau mulai terlihat sejak tanggal 22 Juni 2022 lalu Bahkan hingga tanggal 25 Juni ini, sudah empat ekor anjing milik petani mati diduga di bangsa harimau. Menurut warga, penampakan harimau ditemukan jejak kaki harimau dan hilangnya anjing warga di ladang cabai milik salah satu warga. Pemilik ladang tersebut mengaku sangat resah dengan kehadiran harimau tersebut, sebab penampakan harimau tersebut membuat para petani tidak berani bekerja di ladang lagi. Hal itu tentu membuat kerugian bagi para petani. Bahkan, dia sendiri pernah melihat langsung keberadaan harimau di ladangnya itu. Dari pandangan mata, terdapat dua ekor harimau yang berkeliaran di ladangnya tersebut. Dirinya menduga bahwa harimau yang berkeliaran tersebut merupakan harimau yang dilepas liarkan beberapa waktu lalu oleh pihak BKSD. Mengenai hal ini, warga telah menyampaikan kepada pihak TNKS Kerinci. Warga berharap pihak TNKS bisa menindaklanjutinya. Kepala TNKS Kerinci dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut. Ia mengatakan saat ini tim telah turun ke lapangan. Ditanya mengenai pergerakan dua ekor harimau yang dilepas liarkan beberapa waktu lalu, yakni Surya Manggala dan Citra Kartini, Nur Hamidi belum menanggapinya. Surya Manggala dan Citra Kartini merupakan harimau dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, yang dilepas liarkan ke kawasan TNKS wilayah Kerinci. Harimau jantan Surya Manggala berhasil dilepasliarkan pada tanggal 7 Juni 2022. Sementara harimau betina Citra Kartini dilepasliarkan sehari kemudian. Pelepasannya tertunda sehari karena tim terkendala cuaca buruk di kawasan zona inti TNKS. Sebelum dilepasliarkan, dua harimau tersebut dibawa dari Sanctuary Harimau Barumun Sumatera Utara lewat jalur darat. Sesampainya di Kerinci dimasukkan ke kandang khusus untuk istirahat satu malam. Pada pagi harinya, kedua harimau itu dibawa ke Bandara Depati Parbo untuk dilepas liarkan ke zona inti TNKS. Kemudian, kandang dan harimau diangkut menggunakan helikopter dengan metode long line. Plt Kepala Balai Besar BKSDA Sumut mengatakan lokasi pelepas liaran telah disesuaikan dengan jenis satwa liar tersebut dan telah memenuhi kelayakan habitat bagi jenis harimau Sumatera. Pelepas liaran di TNKS karena taman kawasan TNKS sesuai yang sudah disurvei.